biasa pakai seledri kayak oke, seledri, ya. umumnya bakso mm -hmm. pedas enggak mas? boleh pak kecap saus lengkap? oke lengkap baik mm. ini ya, mbak ya? iya ini bakso apa mbak? Baksonya, bakso... baksonya dari bakso ayam bakso ayam ya mm -hmm. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Berjumpa kembali di channel YouTube Mama Isya Putra. Oke, okay, jadi, guys, seperti biasa ya, di konten kali ini, seperti biasa, guys, kita akan mengunyah lagi ya, guys, atau mencicipi salah satu makanan pinggir jalan, seperti biasanya, guys ya itu posisi penjualnya ada di belakang saya. Ya. Oh, Ini lokasinya ada di tambang emas ya, Pamanang Selatan. Pentol kalau nggak salah guys, biasa pentol yang berkuah. Oke okay, jadi guys uh, kita akan mencicipi. Misi Mbak. Ya. Assalamualaikum. Boleh Izin, ovlog Mbak ya. Boleh boleh. Ini jualan apa Mbak? Bakso cuangki. Bakso cuangki ya. ya. Oh, oke okay, bolehlah. Mm -hmm, Ini beneran. satu porsinya berapa Mbak? Sepuluh ribu. Sepuluh ribu ya satu porsi. Oke oke. Ini coba guys bisa dilihat ya. proses. Oke, ini bayan asli sini, Pak. Iya, saya asli ya, satu sini, tambang mas, ya. Iya, ini udah berapa lama, Pak? Jualan ini, Pak, untuk jualan masih baru, ya. Aha. Baru satu bulanan, kurang lebih satu bulanan, Pak. Ya, iya, satu bulanan ini, Pak. Ya? Mm -mm. Ya? Iya, ya, pakai mie putih, mie biun. Itu ada, ada apa tuh? Ini ada pangsit, pangsit, sama, ya? tahu. Iya, pangsit sama tahu, iya, tahu, tahu isi, ya Isinya bakso ikan. Bakso ikan ya? Mm -hmm. Ini. Ikan ya. Ini pangsitnya bakso. Ini tahu, tahu mbak ya? Iya tahu. tahu. Biasa pakai Pemiliknya, Kayak Oke, umumnya ya. bakso mm -hmm. Pedas Pak, mas? Boleh Pak, pedas sudah mulai. Iya, Pak, saya sudah mulai. Iya, Pak, e. Mbak, ini e. dapat ide bikin kuliner ini dari mana Pak, ya e? sudah e, berawal Iya, nonton YouTube sih mas oh, YouTube juga e. Iya, peminat penggemar bakso. Oh gitu. Mm -mm. Kebetulan kan di A1 ini kan belum ada yang jualan bakso iya? cuanki. Oh. Baru ini aja sih. Baru tempat kami aja. Widi, hmm. oh. itu baksonya mbak ya? Iya. Ini bakso apa mbak? Baksonya Pak? Baksonya dari bakso ayam. Bakso ayam ya. guys. Mm Widih. -hmm. Oh, Cabinya ya, rupanya. iya. Cabinya cabai apa, rawit. iya rawit, ya. Oke. Okay. Ini dia uh, penampakannya guys. Kita akan coba makan yuk. Kita akan dicepinya. Ini ada apa nih? Ada pangsit, ada apa namanya? Tahu isi. Tahu isi dan pentol nggak ya? iya. Oke, okay, kita akan coba ya guys. Oke, okay, jadi guys, uh, kita udah dapat ya. Ini suatu kulineranya. Ini di sini ada paket menunya ada pangsit, ini pangsit dan ini ada tahu, tahu isi kalau nggak salah ya. Tahu, tahu dan ini ada pentolnya guys. Ada pentol dan ada apa? Uh, Mi putih ya. <tuh -tuh. Dicampur dengan kuah biasa, seperti biasa ya, kuah kecap dan sambal saus. Oke, gimana nikmatanya? Bismillahirrahmanirrahim. Lo mau balik ke mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita cicipi dulu ya kuahnya, guys. Ini guys, bismillah. Hmm. Mantap guys. Wow, kita coba dulu ini pentolnya, guys ya. Bismillah, kita coba Hmm Hmm. Jadi guys, ini pentol terbuat dari pentol ayam guys ya. Dan rasa ayamnya ini masih mantul pokoknya Jadi buat teman-teman ya yang mungkin penasaran silakan aja datang dan kunjungi ya emasnya ini atau mbaknya ini berjualan di depan lapangan bola desa Tambang Mas guys. Oke, jangan lupa nikmatin ya. Kita coba pangsitnya guys. Ini pangsitnya guys. pangsit guys. Hmm. lagi, hmm. Hmm. Jadi, buat teman-teman ya, yang mungkin penasaran, silakan aja merapat ya di Desa Tambang Mas. Lepatnya ada di depan Lapangan Bola Kaki Desa Tambang Mas, uh, A1, guys. Oke, okay guys, bukanya uh, sekarang jam-jam siang ya, guys, sampai sore. Oke kita lanjut makan Habis ini guys nih. Hmm. Hmm. Ini apa nih? Langsit ya? Hmm. Habis guys hmm. wow. Mungkin video kali ini cukup ini dulu ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kita akan bayar Hentikan video selanjutnya guys ya Oke jadi guys nah tadi udah, Kita udah mencicipi ya Salah satu jajanan pinggir di jalan kita Mbak, Mbak uh, bakso cuang itu asal maknanya dari mana tuh? bakso cuang itu huh? bakso yeah. uh, arti dari cuang itu cari uang jalan kaki kayak gitu. Soalnya kan oh, kita huh? didorong enggak pakai motor, enggak pakai oh, apa kan? Yeah, jalan bener. kaki. Bener, Jadi bener, cari bener. uang jalan kaki kayak okay, gitu. Bener. berarti cuang itu tuh ada maknanya, Guys. Jadi cari yeah. uang jalan, jalan kaki. kaki. Gitu. Oh, yeah. Mantap sekali. Tuh. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran silahkan aja datang di ini ya. Di depan Uh, lapangan. Itu, lapangan, bola A 1 desa, A1. desa tambang, tambang, mas, tambang Mas, ya. ya. Desa Tambang desa Mas tambang ya. Mas. Coba ini Agis, mantap. sama Mbak ya Oke okay, Mbak, tadi berapa Mbak punya saya tadi? Dua ribu, ribu, dua porsi. Ya. Oke, okay, kasih banyak eh, Mbak ya. Terima kasih. Oke okay, sama-sama. Izin di upload di YouTube ya. Iya iya iya. Oke, kasih banyak Mbak. Sama-sama. Oke, okay. jadi guys, uh, mungkin itu dulu ya vlog dan konten kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan video uh, selanjutnya. Thank you guys.